Manfaat minyak zaitun untuk kesehatan. Minyak zaitun telah lama digunakan sebagai bahan masakan, tetapi sekarang semakin banyak orang yang menyadari manfaatnya untuk kesehatan. Minyak zaitun mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Berikut adalah beberapa manfaat minyak zaitun untuk kesehatan. 1. Mencegah penyakit jantung. Minyak zaitun mengandung lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk kesehatan jantung. Lemak tak jenuh tunggal dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan meningkatkan kadar kolesterol baik. 2. Menjaga kesehatan kulit. Minyak zaitun mengandung vitamin E dan antioksidan yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Antioksidan dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan polusi. 3. Membantu menurunkan berat badan. Minyak zaitun dapat membantu menurunkan berat badan karena mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang dapat meningkatkan rasa kenyang dan mempercepat metabolisme. 4. Mencegah diabetes Minyak zaitun dapat membantu mencegah diabetes tipe 2 karena dapat meningkatkan sensitivitas insulin dalam tubuh. 5. Meningkatkan kesehatan otak Minyak zaitun mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6 yang dapat membantu meningkatkan kesehatan otak dan melindungi dari penyakit neurodegeneratif. Itulah beberapa manfaat dari minyak zaitun untuk kesehatan. Jangan ragu untuk mencoba mengonsumsinya secara teratur. Namun, pastikan untuk memilih minyak zaitun yang berkualitas tinggi dan mengonsumsinya dalam jumlah yang seimbang. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa pada video berikutnya.